Jadi ini teknisi ini Iya pak, iya, ini saya... pak, kenal pak, ini pak, tuh pak, Siapa namanya? Saya namanya Dara pak, Darah? pak, ini lama-lama. pak, pak, lagi pak, oh, <tik> pak, lagi pak, Eh, pak, ini pak, ini pak, ini pak, pak, pak, ini pak, saya pak, ini pak, ini pak, ini ini pak Kenapa apa Kak? Oh, usah kalau teknisi AC kan paling nggak pernah kecipratan freon. Ini kok halus banget? Oh, lu terusin lagi halus, Bang. Iya, bener halus. Iya, usah ketakutan, Gak usah gimana. Ini orang mencurigakan, Komandan. Iya. Masa teknisi AC gerak-geriknya agak Iya. Kalau mencurigakan, coba saya tes. AC AC apa yang model iklannya slang? Nah. Bang ada? Ada. Kapan? apa? Oh, yang oh, Daikin. ikut, ada yang tidak ikut. yang disukai hmm. sama anak-anak? sama -anak. Ah. anak bayi apalagi? tidak ah. ikut, ibu. Wah, tidak ikut. Ada yang tidak ikut, ada yang tidak Asy apa? yang tidak ikut, asy yang yang tidak warga? yang ah, apa -apa? Apa tidak Asep kebakaran. <laughs> <Asap>! <laughs> AC. Aduh. Ayo. AC AC apa yang ternyata nggak cocok di ruangan? Cocoknya di pinggir jalan. Apa, apa tuh? AC sarap. Hah? Arab. AC oh, <laughs> AC apa yang dianggap gagal produksi? Enggak ada. Ap ada dong. Ap apa? Panasonic. Kok oh, Panasonic? Ya kan harusnya dingin, malah dia panas. <laughs> Jangan-jangan kalian berdua tanggu. punya ini ya, punya bisnis properti diam-diam ya. Apa? Ah, Andara. Anji dan Dara. Anji